Saya, kalau pelan-pelan begini tak mengapa Dia kutukkan kuat bergerak Begini, <tuk> begini bila kuat Saya menunjukkan action Dia memukul saya saja tadi Ini tak apa <tuk> nih <betul>? <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Eddie di channel MDTK Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, pastinya, cuy ya. Dan oke, okay, kali ini uh, kita akan nobar lagi, cuy ya, nobar lagi. Sudah cukup lama ya kita nggak melihat film pirameli lagi, cuy. Dan ada rasa kangen tersendiri, cuy ya. Karena kemarin saya lihat-lihat video saya kembali, cuy ya. Saya baca-baca komentar korang, dan saya mendapatkan komentar yang cukup banyak. Ya, ini mungkin salah satu requestan yang paling banyak cuy ya, yang mana kita akan mereaksi lagi atau nobar bareng film piramid yang berjudul Masa-masa Manis ya, Masa-masa Manis. Di sini seperti biasa cuy ya, saya sudah berusaha banget cari original film piramid tapi tapi saya nggak dapat social sosial media di internet. Emang gak ada cuy Jadi menurut saya gak gampang cuy ya Untuk mencari original Film Piramli yang sebenarnya cuy Dan insya Allah kalau memang pandemi ini udah berakhir Saya jalan-jalan Dan saya akan harus membawa pulang Film-film Piramli cuy Koleksi film Piramli cuy Pastinya ya Oke okay. Dan tanpa banyak cakap lagi cuy Karena ini durasinya panjang banget Jom kita tengok videonya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 Nanti, tak apalah. Ai pergi Kedah, yu tunggu. Yu datang sini ai tunggulah. Teksi, Norkiah, mana dek yuk? Ada di dalam. Teksi, tolong ambil di dalam ya. Baik, Cik. Wah ini lokasinya di mana ini, Cik? Bilik yang ai nak tinggal tu di mana? Tapi dia juga sebut Kedah tadi, Cik ya. Sewanya 30. Tak apalah, Norkiah. Ai dah cakapkan ke bos bos kata dibolehkan malam ini juga. mana kalung lumpur besar ya? Hai, oh kan lokasinya? Lokasinya di Kuala Lumpur ya? Saya ini dari sini, kawan saya datang dari Kedah. Kedah, amboi jauhnya. Saya dengar tadi encik ke sini nak cari kerja, kerja apa encik? Kerjanya kurang baik sikit lain encik? Kerja kurang baik itu kerja apa encik? Cek Norkiah jadi guru, guru sekolah. Guru sekolah? Guru sekolah itu bagus encik. Ya, kok nggak baik. pernah juga cita-cita nak jadi guru sekolah. Tapi sudah terbantut. Terbantut? Macam mana boleh terbantut? Macam mana saya tak terbantut? Baru saja saya belajar empat huruf. A B C D guru pun mati. Ampun <laughs> sih. Oh, dia ikut belajar, baru belajar A B C D, gurunya udah mati ya. <laughs> ini baru baru lihat saya ini ini. Pemeran ini. Belum <laughs> Kepo. Kepo. bagi ingat hidup di kota tak sama dengan hidup di kampung hmm? tak apalah kami berdua dah dewasa taulah uh, kami jaga diri kami nanti ya yeah, ya yeah. jika kalau sekiranya berdua mau pertolongan carilah saya di teksistensi di sini semua orang segan sama saya baru-baru nice. ini kita adakan peraduan hmm? semua orang kalah dengan saya Sebab itu orang dengan saya asik sekali peraduan makan <laughs> ternyata ternyata peraduan makan tapi dari logatnya tadi kayak ini ya logat logat Jawa gitu ya peraduan. KL Taxi. Mak oh, Mak nak tinggal ini rumah? Yeah, kenapa? Ya, yeah, ini rumah memang bagus. Yeah, yeah. Mana sewa Itu dia dah sampai. Sewa kamar, sewa bilik. Ya, Ayo lah, ayo lah naik. Jemputlah naik. Hmm. Kalau Cik tidak tiak duduk di sini. Tak payah bimbang. Sebab orang di sini semua baik berlaku. Ya, yeah, ya. Yeah. yang tu bilik Rani Loyal. Ah, jangan ni. Bilik kerani loya juga. Yang sana bilik kerani pimpang teapot. Pimpang teapot tu ke apa Mak Minah? <tuk> Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import nak export kot. Dia <tuk> tu, pimpang <tuk> teapot. <-tuk. tuk> ah, bilik pula. Ni bilik siapa? Dah. Ah, bilik tu bilik cikgu sekolah. <tuk> Sila <aku> masuk. masuk. Ni kan. Ni <laughs> kan? Ini lah biliknya Cik Norkia. Elok tak? Eloklah. Boleh tahan Mak Minah. Hmm. Baik ini taruh mana je? Taruhlah di sana. Berapa kasih winin je? Tak banyak je. <laughs> Tiga ringgit setengah saja. Ya. <laughs> nah ambillah empat ringgit. asik sekali. terima kasih. Cik. kalau cik berdua perlu kenapa apa pertolongan inilah alamatnya. asik ada alamatnya juga cik. siapa namanya? JP? jp. jp. justice of peace. bukan jawab peranakan. Cik. <laughs> selamat tinggal cik. cik. selamat tinggal. <laughs> maci dengung-dengung sih, jawab jawab peranakan? JP? JP? Justice of Peace? <tenguk> Bukan, jawab peranakan sih. <tenguk> oh, jawab peranakan ya? Selamat tinggal, Majik Pepak Pepor. <tenguk> <tenguk> Lucu juga ini sih tapi kok Andai saya baru lihat sih dalama <laughs> Mina mandinya di mana kamar mandi ya bilik mandi ini bilik mandi ini bilik tandas tipi family. Ah ni dapurnya. Bagaimana? Suka dah. Ni piramle kok enggak muncul-muncul dah. Suka Mak Minah. Kalau dah suka, Mak Minah tu mm. <laughs> Mak Minah tu nak mintalah duit aduan dulu. <laughs> aduan. aduan? Nak aduh kat siapa tu, Mak Minah? Bukan. <laughs> Itu cakap orang putih. Alah, Duta apa duen. cakap orang Melayu ni? Alah, duit penduluan apa tu? Oh, Uang muka. Ha, kaca ban? Kaca ban tu, Minah! Ini <laughs> siapa, <laughs> Mak Minah? Ini buat kaki Mak Minah, ada martun? Martun? Iya. Ah, rasa Mak Minah ada agak nanti Mak Minah cari. Apa, Mak Minah Mart... Mar ni selalu lupalah. Apa? <laughs> Oh martil ya. Terus nah, mari kita ubah dulu. Mari lah, angkat dulu. dia ni dirombak. Oh ini piram negeri. Dari Malaysia Bising banget. Apa lawas belah ni bersebelahan, bersebelahan kamar sih. tambah bising. Iya. Oh ya sebelah kau jangan wal-wal-walkan aku tahu Bilik ini bilik aku punya Aku bayar sewa Aku boleh buat apa yang aku suka tahu Oh Engkau bayar sewa ya Apa yang kau bikin aku tinggal bilik ini free Aku belum banyak sewa Kalau dah sama-sama banyak sewa Diam saja lah ya maaf baru muncul sih ternyata tetangga ya nintang utama piramide itu nama-nama yang main kayaknya banyak baru ya baru semangat Oh, pemain musik, ya, musik di klub ini, sih. seperti ini C usah bimbang lagi <tuh> Betapa susahnya main seksophon ini Cik. Baru lihat aja ini udah Udah nampak susah ya Kapanah mengadakan extension hingga pukul empat pagi? Baif Sangat yang tak Pulang subuh <laughs> kerja lagi Ya. Okay. ini dia ni sebelah punya kerja ni. Kalau dia tak pukul aku mesti tendang dinding. Apa itu? aku jatuh. Ah. <laughs> Astaga. ketempor subuh-subuh. apa malam <laughs> nih, yang <tenggayana> kembali perang <prendere> udah perang iya iya iya iya Yeah, keluar lagi yang lain. Oh, bukan kepala saya begini. nih, Iya. Apa lah kamu berdua ni Macam budak-budak lah Hari dah nak subuh ni Ya Ni praktek Saya meleraikan dia bergaduh Dia ketuk kepala saya Kalau pelan-pelan begini tak mengapa Dia ketuk kuat-kuat boleh Begini bila kuat saya menunjukkan action, dia memukul saya saja tadi. Ini apa nih awak muka saya ya? Tonjol muka saya awak kepala saya Gara-gara mereka berdua Awak jangan saya, iya. Ibu kosnya datang, ibu kosnya datang Ibu kosnya coba kena aja <San> <San> <San> Mereka berdua yang berkasih ya Allah Ya Allah. Bagaimana bisa tenang ini Astaga <tuh> Celaka punya sebelah Terkejut aku Nanti kau Iya <tuh> dan lagi Astaga, digunting cuy hilang. <laughs> Pas banget ya Bangun kerja lagi Bukannya kerja Semalam udah jam 4 kerja Neng mau kerja lagi nih Apa lagi Cikgu? Apa lagi? Cikgu guru musik kah? <laughs> ini belum bertatapan Cik, ini belum bertatapan Oke okay, kita break dulu ya. Oke okay, kita lanjut lagi tiga dua satu. Barulah sikit. sakit hati tinggal terlihat <SILENCIO> eh, dinginnya tuh pagi-pagi mandi <SILENCIO> Nah patut tulisannya tu. Mas sebuah. Sedah lagi umpanya. <laughs> Aku ingat dah melingkup pekerja dah. Sejuk. Kopi semalam. Kopi semalam. Sejuklah kopi semalam. oren oh, sumbe boleh baik-baik siki kah <laughs> baiklah nyawa oi santaiung buati dinda tolonglah pelankan kira duit tu sayang Sorry. kalau nak santap pun santaplah tak payah pakai background music dinda di sini ndak beradu sayang nyawa santaiung <laughs> nyawa nda payu nyampai mata ni pula cakak Astaga, oh, ditinggiin mana ditinggiin volumenya, Ji. Taga. Memang cari gara-gara ya. Cuman makan ya Cuman sarapan Putar musik gitu ya gila tu dah merambus mm. pergi kerja agaknya bahulah mantek git. Oh semanya datang. Belum tidur nyenya gitu ketuk lagi. sebelah. <SILENCIO> Hai, tak ada apa pula yang jatuh. Astaga. Dua kali kena. Eh? Mengke? Apa yang bunyi kita pop tu? Bonang ke jatuhlah. <SILENCIO> Buah nangka Mana awak dapat buah <laughs> Bukan buah nangka lah kita tengok orang sebelah pun, belaka Kali pisang dibuang kat bilik saya Masih banyak tak mampus Cihat orang sebelah ni ya? Haa ah -ah lah ah, Kata awak nak pergi persopis Sebab itulah datang, saya nak temankan awak Iyalah, saya nak kirimkan duit untuk mazal saya di kampung. Apa yang nak buat? Saya nak bayar hutang. Bayar hutang? Astaga, dibuang sampah. dibuang sampah. sampai licin kenapa bunga bili itu harus ada lubang di atas Nurkia sik. pagi, Duduk. banget dia. apa tulisannya itu? Murid, murid. Sekarang baca apa yang cikgu tulis papan hitam, ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Ah baca Nordin. main bola main bola. hari hari cikgu main olahraga ke? Cikgu suka main bola. senang chengu, ya jadi guru macam ni. Hari-hari cikgu tidur. Baru kita main. datang. Oh, cikgu. juga. Selamat pagi. murid, -murid semua boleh duduk. <laughs> cikgu hari-hari tidur. Cikgu sehari Cikgu. sehari. Cikgu. Aku baca apa kamu selamat pagi cikgu ya selamat pagi boleh datang ke pejabat saya sekarang juga Ayo, ke pejabat saya sekarang ke ruangan saya datang, oh kepala sekolah cikgu. ya cikgu besar cikgu. 6 kali didapati Cikgu tidur di dalam darjah. 6 kali? Saya minta maaf, Cikgu. Cikgu, saya mendengar khabar Cikgu ada bekerja di kelab malam. Benar oh, tak begitu? 2 kali kerja, ya? Maksudnya, malam dia kerja di kelab malam. Hmm. Pagi adalah jadi guru. Ini adalah satu pekerjaan yang salah di sisi undang-undang, Cikgu. Sebab kita menjadi kaki tangan kerajaan, ...tidak boleh berbuat demikian, Encik Goh. Encik Goh, begini sajalah. Jikalau Encik sayang... ...kepada pekerjaan kelab malam... ...Encik berhentilah daripada menjadi guru. Tetapi jikalau Encik Goh sayang... ...kepada pekerjaan menjadi guru... ...itu pulang maklum pada Encik Goh. ...saya berjanji di hadapan Goh. Mulai hari ini... Saya tidak akan bekerja di gelap malam lagi. Ya, itu bagus, Cikgu. Sekarang Cikgu Terus boleh balik ke sana. Terima kasih, Cikgu. Uh, cikgu Soalik. Sa saya, Cikgu. Jikalau Cikgu nak bermain muzik sekali-sekala, boleh. Tak jadi salah, Cikgu. Saya ingat petang ni tentu maga saya terima duit tu Yelah Lepas ni nak pergi ke mana haruslah Saya dah janji nak abang rahsia nak tengok wayang Awak nak ikut tak? Saya nak pergi shopping lah Oh shopping Ini <laughs> dia lagi ni Ha, itu pun dia dah datang Betul tak time saya janji? Betul Oke, ya, kita mau yang? Lain kali laborasy. Tuh, tengok mau wayang ya. Ini <coughs> tidak sih, di ketemu itu, wah. Oh, kayaknya piram tawin, Sahari. <laughs> <Oleh tahan. laughs> dia tahu <gak> ni je. Pasal hari. Boleh tahan. Boleh tahan. Laki <laughs> dia lelaki-nya Oh, kira-kira yang lelaki-nya je. ketahuan. Hey. Hey. Kaki yang oh, di taman. Apa? di <laughs> Ketahuan dia. Tak nampak nari itu. Ternyata dia tahan pakai kaki ya. Terima kasih cik. Yes. Kalau tidak tentu duit saya hilang. Uh, jangan panggil saya cik. Panggil saya Shari. Cikgu Shari. Shari. Shari. Nama saya Norkia. Oh. <coughs> cik Norkia ni nak kemana? Saya ni pusing-pusing makan angin saja. Hmm. Cikgu. Uh, saya cik, ni pusing-pusing makan angin. Dan tak tahu nak pergi mana-mana Cik Nokia hmm. uh, Cikgu Zoo negara mana Cikgu Cik Nokia nak pergi? Boleh saya tolong tunjukkan yes. Ini masalahnya cuy Mereka enggak <laughs> Wah Udah pegangan tangan. Meresap di jiwa raga Kekandalah pujaan hati dindang Saat yang bahagia Datang sekejap saja Namun dalam hatiku Tidak dapat melupa Tidak dapat melupa Ini perempuan baru pertama kali lihat juga? Atau ada fi film yang pernah saya lihat ya? yang saya tidak tahu sih ya? Sebutlah, oh <-tuh> sebut nama ku selalu. sayang banget cuy ya kualitas gambarnya kurang bagus ya coba kita dapat yang original cuy Malam. Bekerja malam? Kerja malam? Uh, di mana Cik Nokia bekerja? Saya juga menjadi guru. Guru? Guru malam uh, sih? Mengajar di sekolah mana Cikgu? Uh, sekolah masak masak. Oh. Oh jadi pertemuan hari ini di antara Cikgu dengan Cikgu juga ya. Ya, yeah. <laughs> oh sama-sama cuman ini kerjanya malam. lah esh boleh kan? nanti lah sedikit lagi aja kapal. Allah, kahitok sekarang lah, tak boleh. udah pacaran cuy boyfriend. Ya, kalau dansa pakai apa ya? pakai tulis nama ya, tulis nama ke apa tadi kan? Joget dulu, dulu dulu itu lucu banget kayaknya ya? Clucker lagu ini fokus udah fokus dia sih. Ah, uh, murid-murid sekalian, sekarang keluarkan buku kira-kira dan buat kira-kira apa yang cegut tulis di papan hitam. Keluarkan buku sekarang. Buatkan buku kira-kira, buatkan keluarkan buku. Agus. Berhitung ya kira-kira. <laughs> Udah nggak tidur lagi ya sih. <laughs> Zari. Selamat pagi, murid-murid semua -murid boleh duduk. Uh, Cikgu apa, Cikgu uh, Cikgu, ini kita ada tergempa. Saya harap Cikgu jangan Usawar yeah. meeting ya? kau jumpa matai macam mana Ah tu ni mere-mere jangan main tulis Oh ada janji Dia ada janjian program aku Mana dia? Kau tahu tak dia? Kau tahu tak aku duduk Good evening. Ay, kemana cikgu sehari ini? Hilang lagi? Ka Kabur dia? Tadi ada di sini cikgu. Ada, ya. Bagus sekali. Lautan ini <Lassen>. lautan. <laughs> cikgu, saya minta maaf cikgu hari ini saya tak boleh bermesyuarat sebab pukul saya ini makin menjadi-jadi. Cikgu sakit. Benar juk. Ah, saya ada ubat kita. Ah, ini ubat yang ibu makan. Eh, tak boleh tidur. Doktor pesan ubat lain tak boleh masuk dalam perut saya saja. Kalau masuk terus jadi kanser. Kanser? Ya. Tidur duduk sekejap pun tak boleh. Duduk pun tak boleh juga. Makin duduk makin panas dia. Merotok letuk macam bara api di dalam. Betul. Cikgu. cikgu saya pulang dulu cikgu ya. Baik. Pergi makan jelah cikgu. Alasan, dua alasan. Segala keputusan mesyuarat ni saya bersetuju je. Ha ya lah. Ade. Ade. Ade. Ha. Ade. Si tegusari ni memang ada-ada paja helak. Betul. Tetekal ni cerita ada sajalah. Itu nasib baik. juga Kalau ni dia kahwin. Ni ni dia kahwin dia tadi datang juga sih, nah perempuan yang ikan terjanji nih. Adikku yang kupuja tenteram semula hati gundah, dapat membang indah. Oh, datang! Dia datang atau nggak Hayel sih? Udah berapa lagunya ini sih? Udah tiga kan? Dua <tuh> Cikgu mengajar lagi malam nih cikgu? Iya mengajar cikgu Dalam Mengajar apa sih? Ada berapa murid-murid? Ada empat puluh orang cikgu Empat puluh? Ih banyaknya ah Kalau begitu marilah saya hantar cikgu pulang ya Dia terpulang ini In Serius dia terpulang cikgu, Kita ini dah lama berkenalan Di mana hmm. cikgu tinggal? Saya tinggal ke Kaling cikgu Oh, saya tinggal jauh Jinjang, 60 batu dari sini Ah, jauhnya uh, Cikgu, bolehkah kita berjumpa lagi? Bila? Minggu depan Di mana? Tempat biasa? Jam? Uh, tiga setengah Boleh Aduh, rumah aku Cikgu, kenapa cikgu berhenti dekat sini? cikgu? Saya nak buat rambut, cikgu Oh, buat rambut Cikgu, jangan lupa minggu depan, ya? Baik Buat rambut? Oh ke salon ceritanya ya. Oh mereka berdua sama-sama sembunyi. balik hai encik kata nak pergi ke jenjang jenjang? Uh, lain tahun kita pergi ya? <laughs> lain tahun Bersih banget, dah ada kawan. Oh, Oke, okay. berarti pertama itu dia tulis di situ. Ini dia masih lajang sekarang dah ada kawan Ya tengo, ya tengo, ya tengo Enggak ada cuy ya oh, dikit lagi nih Ayah Pertengahan cuy <laughs> Oh dia tadi ini cuy Keluar dari Billy Kita lanjut lagi cuy ya. Nanti kita lanjut karena udah pertengahan ya cuy ya. Jadi tolong dipahami lah cuy ya. Oke cuy, film Piramli yang satu ini tuh apa ya? Uh, saya nggak tahu mau jelaskan gimana cuy karena kita belum tengok sampai habis. Tapi menurut saya apa? ya Buat kita tuh kayak apa ya? deg-degan gitu ya. Uh, dan satu lagi cuy yang jadi pertanyaan buat saya cuy. Pekerjaan perempuan ini tuh. Guru malam itu kayak gimana cuy Karena sini gak memperlihatkan Dia mengajar masak gitu ya Apakah dia benar-benar Seorang penghibur Layaknya Tadi itu berdangsa gitu cuy Kurang bisa komentar di bawah cuy, ya Supaya saya paham kayaknya disitu saya gak Terlalu tangkap cuy ya Karena dia bilang tadi Seorang cegu Cegu masak dan kerjanya malam Mana ada guru yang Kerjanya malam, gitu ya. Kalau privat, bisa jadi. kurang bisa komentar di bawah, sih, biar saya lebih tahu lagi, ya. Nanti insyaallah, uh, lusa saya akan buat sambungannya lagi, sih. Oke, okay? dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya, Andy. Thank you, next. Thank you, next. Dan thank, thank you, next. Bye.